Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Mungkin di antara kalian ada yang penasaran dengan aplikasi yang sudah dihapus atau yang baru saja dihapus di HP Android kalian. Nah, untuk mengetahuinya, kalau kalian penasaran, ada cara yang cukup mudah. Silahkan simak videonya. Oke, langkah pertama, sekarang kita buka aplikasi Google Play Store yang ada di HP kalian, kemudian klik icon akun yang ada di bagian atas sebelah kanan ini. Berikutnya setelah itu pilih kelola aplikasi dan perangkat. Kemudian pilih lagi kelola. Berikutnya pada bagian di install ini kita klik dan pilih tidak diinstal. Oke, di sini akan ditampilkan semua aplikasi yang pernah diinstal dan telah kita hapus. Nah, untuk mengetahui aplikasi terbaru tinggal kita klik saja di sini. Lalu pilih baru ditambahkan. Nah, di bagian atas ini adalah aplikasi yang baru saja dihapus. Dan untuk urutannya menyesuaikan dengan tanggal. Yang paling baru hingga yang lama ada di bagian ke bawah. Oke, itu dia cara mudah untuk mengetahui aplikasi yang sudah dihapus di HP Android kalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.